Akankah dolar Kanada akan bergerak rebound? Secara umum, bias harian pergerakan dolar Kanada terlihat mencoba berada dalam kondisi bullish, dan jika diperhatikan, harga sedang melakukan fase terkoreksi. Jika, kita cermati pergerakan Dolar Kanada sedang bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1,20449 sampai 1,20331 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga Dolar Kanada kembali bergerak bullish ke atas menuju level 1.20963. Sebaliknya waspadai jika harga Dolar Kanada terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.20331 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.20060. Sekian analisa forex untuk tanggal 2 Juni tahun 2021, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983.